Jangan lupa like, Jika pilih jalan yang keliru pasti tetap setia Menanam sebuah hati Jalan yang tepat, bagi hatimu bagi semesta, untuk melihat kenyataan yang ada. Simaklah setiap pesan yang disampaikan, itu yang dapat menjadi pegangan. Dia menanam sebuah harapan. tak Bye wow.